dan tetap mengamalkan Terima uangnya telah menonton! Tidak, Satu, satu, satu. Betul tidak? Yang ni, macam, tinokan. Hola, ayo tidur sana enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak hey. Rampatan ngulon oleh 1 meter 10. Itu di mana? Di Jalan Pak? Di rumah. Di rumah. Jalan Raya. Kalau di rumah mencapai berapa? 90-an. Uh, ini dugaan dari mana Pak air ini Pak? Luapan dari mana? Luapan dari Sungai Catak Pak, sama Sungai Pancir. Akibat apa itu? buat hujannya dari Wonosalam sama Kandangan. Ada berapa rumah yang terdampak banjir di sekitar 60 sampai 80. Ini terlihatnya ada penyurutan apa tidak, Ada penyurutan ini. Tidak ada kenaikan Tidak ada. Nama lengkap? Nah, Sartono Adi. Sartono Adi ya? Lima dua. Pak air ini mulai se sejak kapan? Sejak maghrib tadi. Akibat apa? Akibat udah sungai dari Patah Banteng sama Sungai Pancir. Hari kiriman dari mana, Pak? Dari Wonosalam sama Kandangan. Ya intensitas hujan di sana sangat lebat sekitar dua jam sehingga menimbulkan genangan di sini. Ketinggian air di sini sampai Ketinggian berapa? 90 sampai 110 cm. Ada berapa rumah yang terendam banyak Sekitar 69. Apakah banjir di sini memang sudah langganan? Betul, memang sudah langganan. Sejak uh, jan bulan Januari sampai Februari hari ini sudah tercatat nah, lebih dari 11 kali. Untuk yang paling parah itu enam kali, sekitar ketinggian mencapai 210 cm. Demikian untuk yang rata-rata uh, itu 190 eh, sampai 110. sepuluh. Apa yang dilakukan oleh relawan di sini? Pertama, membantu evakuasi terus menyisir. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tadi sempat mengevakuasi. Anak. Oh iya, betul. Tadi sempat ada kendaraan yang menerobos sehingga mesin mati, tidak bisa keluar dari genangan. Demikian. Tadi ada anak kecil yang Iya, tadi kedinginan. Ibu eh, satu dewasa, satu anak, ibu dan anak eh, ter, terjebak dalam rumah. Terus kedinginan di dalam, sehingga kami terpaksa membuka muka pintu pak secara paksa untuk mengeluarkan balita sama ibunya.